Oke okay. Udah siap semuanya Langsung aja Aku mulai dari yang sini dulu ya Open the box, oke. Okay. Hmm. Inside the box, oke. Okay. The first scroll yang aku buka ternyata ini adalah versi dari karakter gara. Kalian pasti udah tahu dong, karakter gara ini oke. Okay. Seiko ini memiliki kode SKU SRPF71K1 Well, masih seperti biasa Case-nya masih mengadaptasi dari model new Seiko 5 Yang mirip dengan SKX series Diver ya Kalau beberapa waktu lalu Seiko udah kolaborasi sama Street Fighter Nah, kali ini dengan aku sebut karakter Gara Kalian pasti udah tahu ya dia ini sekarang kolaborasi dengan anime atau game Naruto Yang tentunya sebetulnya dari kalian udah banyak ya Yang tau fansnya udah di mana mana Well So far untuk Gara ini Mungkin adalah salah satu Favorit aku juga ya Karena dia warnanya lain dari biasanya Kalau biasanya Seiko itu menggunakan warna Kalau enggak Rose gold, silver, PVD coating, black atau black dove, black mate, anything. Nah, ini kalau aku bilang warnanya lebih ke brown cooper ya. Karena kalau aku bilang bronze ini sebetulnya agak lebih muda sih warnanya, unik sih aku bilang. Dan di sini ada di angka 1 di sini ada kanji love dari ciri khasnya si gara, dan juga di back case ini juga ada mark guard yang ada di goldnya dia itu yang dia bak mana-mana. Dan gara ini adalah salah satu wine tail ya. So, buat kalian penggemar gara, go for it! Untuk movement masih menggunakan. Automatic movement dengan kaliber 4R36 dengan fitur hack and winding, ya. Jadi, kalian semua pastinya udah tahu, ya, atau mungkin udah mengenal movement 4R36. So, dari scroll ini, ini salah satu penghuninya adalah gara. Oke. Okay untuk si Gara ini, karakter dari Gara ini case-nya setelah aku perhatiin selain warnanya tadi aku bilang agak unik ya dia itu memiliki dua finishing untuk di bagian back sama di samping atau di edge-nya ini dia polished finishing jadi lebih mengkilap ya tapi untuk di depan bagian permukaannya ini lebih ke brushed finishing untuk bezelnya sih lebih ke matte ya finishingnya tapi ini so far uh, warna ini unik banget dan mungkin salah satu favorit aku di sini ya sekarang aku akan lanjut the next scroll boxnya masih sama nice cumin exam scroll tapi baru kali ini sih Seiko niat banget ya Sampai scrollnya sampai boxnya dibikin seperti cumin scrollnya it looks really really nice hah kenal warna ini udah kenal dong pasti kakak Bukan Oke ini adalah Seiko 5 Naruto dengan kode SRPF73K1 Dia adalah karakter bernama Rock Lee Well dari bezelnya ini terlihat severe, Tapi sebetulnya dia bukan baret-baret uh, ya Karena emang temanya seperti ini Garis-garis ini resemblance dari handbandnya dia Yang digunakan dia untuk sering berlatih ya dan yang di sini adalah uh, resemblance dari eight inner gates yang Lee berhasil memanage untuk membuka the fifth gates dan mendapatkan hidden lotus. Oke okay, masih tetap sama untuk spesifikasi menggunakan movement Seiko berkaliber 4r36 dengan fitur hack and winding dan di belakang ini juga terdapat crescent yang artinya adalah Guts Ya, ini adalah crescent yang disematkan untuk karakter Lee Untuk dialnya sendiri ini Green Sunburst ya Keren banget Dan untuk case-nya ini berwarna Kalau aku bilang sih sebetulnya lebih ke warna stone ya Lebih ke warna stone ya, jadi uh, black tapi nggak terlalu uh, black jadi lebih agak ke gray warnanya untuk piece juga masih tetap sama dia edisi limited edition sampai 6500 piece talinya masih tetap menggunakan nato strap dengan durability yang oke okay, namun tetap nyaman untuk dipakai ya. Dan untuk kaca Seiko 5 ini masih menggunakan Hardleg Crystal, tapi tetap clear sih di sini aku liatnya. Penggemar liada, kalian wajib ya untuk punya scroll ini. The next scroll. Mungkin bukan karakter favorit aku sih, tapi ini salah satu warna yang aku favoritin Seiko ini ada kodenya di SRPF75K1 Warnanya lebih banyak ke grey ya Karena jutsunya dia adalah shadow atau bayangan Well, rata-rata ninja emang sebetulnya lebih ke kage ya lebih ke bayangan tapi ini karakternya jutsunya adalah shadow dia dari Nara Clan karakter ini punya nama Shikamaru nah yang bikin unik di sini adalah dialnya ini gray gradient atau gray sunburst ya itu yang resemblance dari jutsunya dia yang artinya shadow Nah untuk di markernya, di dot markernya ini ini berbentuk seperti permainan favorit dia yaitu Shogi dan untuk di backcase masih tetap sama exhibition atau mungkin see through tapi dengan lambang dari klannya nya si Shikamaru yaitu Nara clan ya. jadi hampir di semua Seiko kolaborasi with Naruto ini di backcase nya ada lambang clan dari masing-masing karakternya. Fiturnya masih tetap sama menggunakan automatic movement dengan fitur hack and winding yang tentunya kalian udah tahu ya. Untuk kaca masih menggunakan hard legs dan rotating bezel tetap bisa berputar renyah dengan 120 klik. Nah untuk si Shikamaru dia warnanya lebih ke grey tapi setelah aku perhatiin dia finishingnya lebih ke arah matte atau dove ya. Nah ini buat kalian yang penggemar-penggemar warna dove ini pasti cocok buat kalian ya. Mungkin ya ada yang bilang ke sunblast tapi bukan sih ini. Ini warnanya lebih ke dark grey yang resemblance sama Uh, karakter shadownya si si Kamaru ya. Jadi ini full dari back case uh, sebelah samping ataupun di permukaannya dan sampai rotating bezelnya semuanya made finishing. Oke, okay, now to the next scroll. Oke, okay, makin kebuka satu-satu ya. Siapa karakter dari ya, Naruto series yang ada di dalam? Siapa yang ada di dalam? Oke. Okay. Let's see. Hmm. Seharusnya ini yang kebuka dari awal. But it doesn't matter. Oke. Okay. Warna orange gold. Dengan nine mark yang ada di indeksnya kodenya adalah SRPF70 dan ini merupakan resemblance dari karakter Uzumaki Naruto sendiri dia dari Uzumaki Clan dan itu udah resemblance di crescent pada backcase case yang ini nah untuk dialnya dia memiliki tekstur yang resemblance dari jutsu khasnya dia yaitu resengan dan marker orange yang di sini itu melambangkan dari hidden nine tails yang tersembunyi pada diri Naruto ya. Mungkin kalau udah nonton sekarang kalian udah tahu ya bentuk nine tails seperti apa. Dan yang di jam 12 ini adalah resemblance dari pendant yang mungkin diwarisi dari uh, Tsunade ya. Itu adalah senior Hokage di desanya dia. Nah, pada bezel yang di rotating bezel ini yang di angka 12 ini juga merupakan lambang dari hidden filletnya naruto yang lambang ini dipakai di ikat kepalanya dia ya nah untuk di rotating bezelnya ini finishingnya juga daft atau made dengan warna grey Case-nya berwarna matte gold, jadi sebagian ini berwarna matte bukan polish ya, tapi untuk pada bagian belakangnya sedikit ada polishnya. Kalau yang di samping ini lebih ke brush tapi hairline-nya nggak begitu terlihat ya, jadi mungkin bisa dibilang ini lebih ke matte ya, nggak terlalu doff kayak si kamaru tadi. Tali masih tetap sama, sepertinya seri ini semuanya menggunakan NATO dengan three rings. Nah, untuk warna di bezelnya atau rotating bezelnya ini lebih ke warna sedikit grey ya, atau ke arah bronze. Well, sebetulnya ini perpaduan yang aku suka juga sih warnanya, walaupun orange, tapi dia itu rasanya lebih harmoni, warnanya dan lebih calm. Oke, okay, the next scroll tinggal dua lagi yang masih tidur di sini ya, yang belum di-unbox. Siapa yang ada di sini? Oke. Okay. Hmm. Nice. Masih dari Uzumaki Clan Kamon. Pasti udah tahu dong warna ini. Ini adalah salah satu keturunan dari Naruto Uzumaki, yaitu Boruto atau Bolt ya. Nah, untuk di index 12 ini resemblance terinspirasi dari Bolt logo yang seperti di animasinya dan untuk uh, plate bezelnya yang terdapat hairline dan di sini ada lambang dari hidden village nya dia dan back case terdapat juga Crescent Uzumaki Clan Kamon untuk teksturnya masih nggak berbeda jauh ya dari ayahnya yaitu Reh Cuman yang bedanya kalau tadi dia untuk Narutonya itu berwarna orange, kalau di sini warnanya lebih ke black atau gray ya. Dan untuk case ini ini adalah salah satu favorit aku ya, walaupun kadang aku kurang sedikit suka warna yang terlalu uh, dark atau terlalu aman gini, tapi ini keren banget perpaduannya dari gray dialnya yang sunburst dengan tekstur rasengannya itu. Terus uh, case-nya di sini Boruto ini lebih banyak polish finishing ya, jadi lebih mengkilat. Walaupun di sini juga finishingnya sebetulnya brush yang terdapat hairline tapi masih termasuk shiny juga. Warnanya sebetulnya lebih kalau aku bilang full stainless steel enggak, tapi lebih mengarah ke warna sedikit gray. Dan di rotating bezelnya ini. Ada sedikit sentuhan brown ya. Hampir ke bronze tapi nggak terlalu kuning. Jadi lebih banyak ke stainless steel, ke gelap ya. Atau mungkin dark stainless steel warnanya ya. Movement masih sama menggunakan 4R36 dengan fitur hack and winding. Dan kaca masih menggunakan hard legs ya. Supaya kalian tahu kalau ini speknya masih tetap sama dengan Seiko 5 yang lain. Dan case-nya juga masih tetap menggunakan... The Legendary SKX Style ya. Jadi buat kalian yang punya Seiko jenis ini Atau Seiko 5 yang sebelumnya Kalau kalian mau custom Misalkan atau mau ganti strap Masih bisa menggunakan Parts yang sama Kalau strapnya sendiri ukurannya 22mm ya Buat kalian yang suka custom Karena ini kan menggunakan Nato ya Cuman mungkin beberapa dari kalian Ada yang kurang nyaman menggunakan NATO bisa diganti selama itu menggunakan size 22 mm so buat penggemar Boruto karakter ini tampil juga ya di Seiko limited Edition ini oke okay, the last to scroll aku buka yang ini dulu buat kalian ya siapa yang tertidur dalam Scroll ini let's open up oke okay. hmm Akai Kalian udah tahu kira-kira yang resemblance dengan warna ini Untuk karakter Well Ini Resemblance dari karakter dari serial Boruto Dan jam ini memiliki kode SKU SRPF Atau SRPF67 Atau 67K1 Well yang resemblance dengan warna ini Dia adalah Sarada Uchiha, mirip-mirip siapa gitu ya? Oke, okay. Sarada Uchiha ini adalah the daughter of Sasuke Uchiha dengan Sakura. Jadi itu resemblance di dua warna bezel ini atau two tones bezel ini kalau dia inherit dari Sasuke dan Sakura. Nah kalau resemblance di dialnya ini adalah Fireball atau mungkin Fireball Jutsu yang menjadi karakteristiknya si Sarada ini. Nah untuk lambang di angka 4 ini merupakan lambang dari Tomoe yang artinya dia masih sangat muda dan masih mengejar untuk sharingannya dia ya jadi masih berlatih untuk mendapatkan sharingannya dia jadi ini lambang dari yang Ninja Tomoe dan di belakang ini juga terdapat crescent dari Uchiha Clan dan gak cuman itu sih karena karakter Sarada ini menggunakan kacamata di ujung tali NATO ini juga terdapat lambang kacamata dari dia oke okay, movement masih menggunakan 4R36 automatic movement dari Seiko untuk warnanya dibanding yang lain ini sebetulnya terlihat lebih simple ya fully stainless steel, nggak ada gradient-gradient warna lain terus plating bezelnya juga two tones lambangin lambangnya sakura sama si Sasuke and then kacanya juga masih terbuat dari hardlex kalau merahnya gradient ya tapi untuk aku warna ini mungkin terlalu biasa aja tapi well, karakter is karakter nggak lengkap rasanya kalau nggak ada satu karakter ini buat penggemar Sarada semoga kamu suka warna merah ini ya buat penggemar Sarada tetap harus kamu summon ini ya summonnya gimana? langsung aja cek ke website kita atau aplikasi kita dan di sana sudah ready tinggal kamu per casing aja Oke, okay, langsung aja to the last scroll Oke, okay, dari Seiko kolaborasi dengan serial Naruto ini ya Kalau tadi udah ada Naruto, Boruto, Lee, Shikamaru, terus Sarada, terus ada lagi Boruto Nah, the last scroll ini kalian pasti udah duga ya Kira-kira siapa? Well, langsung kita open ya Hmm. Warnanya syarat dengan warna blue Kalau aku bilang ini sih bukan navy ya Tapi lebih ke arah deep blue sea Atau mungkin uh, biru laut ya Mungkin sebagian orang kalau bilang ini Lebih ke moon, blue moon ya Atau biru-biru yang resemblance warna bulan gitu Oke okay. Untuk dialnya disini resemblance chidori Kalian pasti udah tahu kan, itu jutsu dari siapa? Oke, okay. yang resemblance dengan warna ini adalah karakter Sasuke Uchiha dari Clan Uchiha. Dan Seiko ini memiliki kode SRPF69K1. Untuk movement masih tetap sama, dengan kaliber 4R36 dengan fitur Hack and Winding. Untuk kaca juga masih terbuat dari Heartleg Crystal. Well, di antara semua Naruto series ya, Sasuke ini warnanya mungkin yang paling calm ya kalau aku bilang warnanya paling safe. Dia warnanya case-nya stainless steel tapi uh, lebih ke gelap ya, tone-nya lebih seperti titanium. Bezelnya juga sama warnanya. Dan di sini ada lambang Hidden Leaf-nya dia yang memiliki scars di forehead-nya. Dan untuk back case, dia juga Memiliki lambang dari klan Uchiha ya Di crown ini Juga ada Engrave dari Sharingan si Sasuke ya Keren banget deh Jadi setiap karakter Memiliki khas Sendiri-sendiri Yang merupakan karakteristik dari uh, Karakter itu sendiri ya Resemblance Dari karakternya masing-masing jadi warna bezelnya atau mungkin lambang di bezelnya warna dial itu semua resemblance dari karakternya oh ya, dan lagi-lagi aku ingetin buat kalian Seiko Naruto ini dia limited edition with number ya jadi kurang lebih dia hanya diproduksi 6500 piece jadi artinya gak semua tempat dapet segitu dan pasti akan sangat terbatas juga di masing-masing tempat so kalian kalau nggak ingin keburu kehabisan atau mungkin yang udah nungguin ini kalian bisa langsung cek website kita dan mungkin bisa langsung per casing. atau mungkin bisa langsung datang ke offline store kita kalau misalkan pengen on hands dulu atau ingin lihat dulu ya Well, ini adalah Sasuke jadi udah lengkap ya bahasan aku semua oke okay, sekian dulu review dari Seiko kolaborasi with Naruto series see you on the next review jane